Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Berlapus Dari kelas 2C di 3 Keperamatan Ingin menyampaikan materi tentang urolithialisis Apa itu urolithialisis? Definisinya adalah Urolithialisis atau disebut juga Kencing batu adalah Plakifikasi di dalam sistem urin Umumnya disebut batu Yaitu, batu yang terbentuk di dalam ginjang Namun dapat pula terbentuk di dalam Atau migrasi ke sistem urin bawah selanjutnya ada faktor risiko yang pertama, ada faktor umur paling sering di usia 30-50 tahun yang kedua jenis kelamin, laki-laki dan lupon, perbandingan 3 banding 1 yang ketiga, biografi atau sabuk batu yang keempat, ada ikin dan tempat umur yang kelima, ada asupan air kurangnya asupan air dan kelihatan mineral, dan kalsium pada air dan kalsium. yang keenam ada diet banyaknya purin, oksalat, dan kalsium dan yang terakhir, Pekerjaan banyak hidup atau kurangnya hidup selanjutnya ada manifestasi klinis yang pertama ada nyeri yang kedua ada infeksi seperti proteus, spedomalporas, providensia, klebsiella, staphylococcus, dan metoplasma yang ketiga gangguan pada urinasi dan frekuensi urin serta hematologi terjadi pada kandung dan yang kelima lebih sering untuk bertemu selanjutnya ada komunikasi yang pertama terbentuknya abses, yang kedua velovestitis yang ketiga terbentuknya fistula urinarius yang keempat perforasi ureter yang kelima uresepsi yang bisa disebabkan oleh abduksi dan yang keenam, adanya obstruksi total selama 48 jam dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan irrefusebumi. Penatalaksanaan laksana yang pertama mengatasi gejala, obat-obatan yang bisa digunakan antara lain antispasmodik bila ada kolik, antimikroba mikroba, bila ada infeksi, batu kalsium, kalium, sirat dan batu asam urat dengan allopurinol. yang kedua, pengambilan batu, contohnya seperti endorologi dan sinar yang ketiga ada pembedahan, contohnya seperti bedah laparoskopi dan bedah terbuka. selanjutnya ada pemeriksaan lain, yang pertama pemeriksaan klin, contohnya seperti leukoskopia wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Bella spitas dari dari kelas 2C di 3 peramatan ingin menyampaikan materi tentang urolithialisis apa itu urolithialisis definisinya adalah urolithialisis atau disebut juga kencing batu adalah plastifikasi di dalam sistem urin umumnya disebut batu yaitu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 Jenis yang pertama ada nyeri, yang kedua ada infeksi seperti Proteus, Pseudomonas, Providencia, Klebsiella, Staphylococcus, dan Metaplasma. abses yang kedua, pielo yang ketiga terbentuknya fistula urinarius yang keempat perforasi ureter, yang kelima uresepsi yang bisa disebabkan oleh obstruksi dan yang keenam adanya obstruksi total selama 48 jam dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan ireversibel. yang bisa digunakan antara lain antispanmodik bila ada kolik, antimikroba bila ada infeksi, batu kalsium, kalium, sirat dan batu asam dengan alufluorinol. yang kedua pengambilan batu, contohnya seperti endourologi dan sinar yang ketiga ada pembedahan, contohnya seperti bedah laparoskopi dan bedah tekan